Rahayu, Rahayu, Rahayu sakungin dumati. Apa kabar para pemirsa video saya channel Jawa Kawedar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Baik yang maupun malam juga menemukan kebahagiaan lahir maupun batin Video sekarang ini saya akan membahas mengenai Aksorojo 20 dan Sandangan 12 seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa aksoro Jowo 20 itu adalah huruf vokal dan juga merupakan sifat gusti yang ada di dalam kehidupan manusia. Aksoro Jowo merupakan salah satu jenis aksoro yang banyak diyakini mengandung makna atau filosofi terutama bagi kalangan masyarakat Jawa. Ada yang menafsirkan makna Filsafat Aksoro Jawa dalam kaitannya dengan esensi Jawa seperti wong Jawa iku yang dipangku mati nanging yang dipengkal atau dipepet malah urip Artinya, orang Jawa itu jika disanjung akan mati tidak berdaya namun jika ditentang atau dihalangi justru akan menjadi bersemangat Ada pula yang menafsirkan Makna filsafat Aksoro Jowo sebagai bagian dari orang-orang atau sebagai organ tubuh dari manusia, ada lagi yang menafsirkan Aksoro Jowo sebagai lambang terciptanya manusia, atau yang biasa disebut dengan "ngelmu sangkan paraneng dumadi", dan masih banyak lagi dengan filosofi-filosofi yang lain yang... Pasti dengan munculnya banyak tafsir mengenai makna filsafat Aksoro Jowo tersebut ini merupakan bukti betapa tinggi penghargaan terhadap keberadaan Aksoro Jowo tersebut. Yang berarti pula sebagai bukti bahwa Aksoro Jowo merupakan Aksoro Jowo yang patut dibanggakan. Sehubungan dengan ini kami sangat menyambut baik atas upaya pengembangan budaya Jawa, khususnya budaya kearifan lokal yang diselenggarakan oleh Fakultas Budaya Universitas Indonesia. Sehubungan dengan filsafat Aksoro Jowo, bisa dilihat di buku-buku yang mengandung masalah bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Antara lain, buku itu Buku negara Kertagama Serat Pararaton, Alang-wang, Sastro Jowo Kuno, Selayang Pandang, dan masih banyak buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang Aksoro Jowo itu sendiri. Adapun yang diberi tafsir falsafah tentang Hono Coroko, antara lain serat Sastro Gending, serat Pancasila Kawedar, Pakeliran Wayang Purwa atau Wayang Kulit tentang kerukunan Panduholimo dan Prabu Kresnamurti dan Perang Bharoto jika ini bisa kita gali bersama-sama Ini merupakan mutiara ilmu yang tinggi mutunya Sayangnya selama ini belum ada para ahli yang menguraikan betapa tinggi karya sastra yang ada itu Huruf atau aksoro Jowo yang sering disebut dengan nama Honocoroko telah lama dikenal secara luas oleh masyarakat Jawa, baik sebagai sistem tanda untuk menuliskan bahasa maupun sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Penafsiran terhadap penilaian-penilaian ini atau nilai-nilai yang luhur ini yang terkandung di dalamnya sangatlah terbuka bagi siapa saja tanpa harus menemukan suatu rumusan yang harus disepakati bersama. Kita tahu manusia di dunia ini terdiri dari berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa sebagai alat komunikasi antara lain pembicara dengan pendengar Begitu juga dalam berkomunikasi antara penulis dengan pembaca mereka menciptakan aksoro sendiri Bangsa-bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi mereka mempunyai aksoro sendiri Misalnya bangsa Yunani dan Latin mempunyai aksoro Latin karena praktisnya aksoro Latin ini kemudian sekarang dipakai oleh sebagian besar masyarakat seluruh dunia. Bangsa Arab mempunyai aksoro Arab, bangsa India mempunyai aksoro Devanagari, bangsa Jepang mempunyai aksoro kanji. Nah, bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika terdiri atas berbagai etnis juga mempunyai aksoro. Masing-masing etnis diantaranya Batak, Kerinci, Lampung, Kalimantan, Bugis, Jawa, dan Lombok. Ini semua mereka mempunyai aksoro sendiri. Pertanyaannya, kapan munculnya aksoro-aksoro daerah itu? Ini tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab itu khususnya tentang munculnya Aksoro Jowo dan sejarah perkembangannya. Ini harus kita gali bersama-sama agar budaya kearifan lokal tidak punah tergerus oleh zaman. Data sandangan Aksoro Jowo Jawa kuno sebenarnya selain Aksoro Jowo 20 tersebut masih ada lagi 12 sandangan. Aksoro itu adalah mempunyai makna dan artinya yaitu bahwa mulai hidup berwujud titah atau makhluk di dunia ini lalu menyandang. Nyandang di sini bukan berarti pakaian, namun menyandang rasa atau merasakan penderitaan. Maka apsoro Jowo itu berjumlah 32. Makna dari angka 3 berarti dari tiga rasa yaitu 1 rasa dari titising gusti yang kedua dari rasa sang bopo atau bakalan purwo kemudian yang ketiga rasa dari rasa neng sang ibu yaitu isining budi tiga rasa ini disebut Trimurti Sariroso sedangkan angka dua yang di belakang itu yang satu berarti wadah atau tempat kemudian yang kedua adalah isi nah Para pemirsa yang berbahagia perlu diketahui juga bahwa 20 aksoro jowo itu yang tetap hidup tidak dapat diubah atau dimatikan suaranya oleh aksoro Jowoho hanya ada 9. Adapun aksoro yang dapat diubah oleh sandangan 12 tadi tinggal 11 aksoro. Kalimat dari kata sebelas itu maksudnya senantiasa diberi belas kasih dari Gusti Kang Murbeng Dubati karena hanya selalu menyandang atau sering berubah atau owah dan gisil Dengan tidak tepatnya keadaan Aksoro Jowo yang sebelas itu sendiri artinya yang satu dengan yang lain tidak ada kesamaan atau berbeda-beda maka dari itu kemudian diberi sandangan yang berguna untuk mengubah atau menghentikan atau nyigek yang namanya mangku atau suara dari Aksoro yang sebelas tadi Nah, seperti apa filsafatnya 20 Aksorojo serta sandangan 12 ini? Mari kita bersama-sama belajar memahaminya karena sekarang ini banyak sekali bahasa dan aksara dari luar yang kita pelajari. Kenapa bahasa dan aksoro kita sendiri kita tinggalkan. kasihan dan sayang ajaran dari para leluhur sendiri tidak kita lestarikan. Sekarang saya awali dari aksoro Jowo, Hono Choroko. Hono Choroko ini di dalam alam semesta digambarkan sebagai angin. Kemudian kalau di dalam diri manusia berupa napas setengahnya menjadi nupus, artinya jika kelak sesudah mati dapat bercampur atau membaur dengan angin, napas yang mendorong hawa suci dalam bentuk keinginan manusia yang berasal dari gusti bisa disebut nuteng pangeran dalam penguasaan atau pengaruh Badoro Bayu. Kemudian aksoro yang berikutnya adalah doto sowolo. Doto sowolo ini dalam alam semesta berupa air. Di dalam diri manusia sebagai filsafat dari kehidupan manusia yang mendorong nafsu keinginan, cinta serta kasih sayang. Air berwarna kuning, saking beningnya jadi kelak setelah orang itu mati dapat merasuk atau bisa disebut menjelma ke dalam air. Kalau boleh atau memper gusti itu pada cahaya kuning akan menjelma pada ikan dalam sungai. Adapun sempurnanya hanya berkumpul dan membaur pada halusnya air yang tak dapat kembali pada alam lain. Ini dalam penguasaan atau pengaruh batoro bromo. Lalu, yang ketiga, aksoro pododojoño. Pododojoño dalam jagad gede atau alam semesta berupa api di dalam diri manusia yang mendorong nafsu angkara murka. Api itu berwarna merah menjadi nafsu. Kelak, sesudah manusia mati dapat menjelma pada api. Kalau memper Gusti itu pada cahaya merah. Artinya kelak kalau manusia sesudah mati akan tersesat nyawanya karena terdorong hawa nafsunya sendiri. Sempurnanya kelak menjelma pada panasnya matahari. Ini dalam penguasaan Badoro Kemudian yang keempat Mogo Bodongo. Mogo Bodongo dalam jagad gede atau alam semesta berupa bumi atau tanah di dalam diri manusia yang mendorong nafsu kasantosan atau kesaktian juga tentang kawaskidan bumi berwarna hitam. Cahaya hitam itu sebenarnya juga berasal dari kegelapan jagad raya ini. Berada setengahnya menjadi hawa dalam hati, membumbung terus mengamuk artinya kelak kemudian manusia setelah mati menjelma kepada bumi. Kalau mempergusti pada cahaya hitam, tak urung akan menitis atau menjelma pada sejenis binatang melata. Kelak sempurnanya hanya menjadi kekosongan atau kegelapan sama sekali tertutup. Ini dalam penguasaan Badara Wisnu. Empat anasir filsafat dari aksoro 20 ini merupakan tanda kembalinya suara Bende Ponchojoyo Maka menjadi pertanda perang Artinya Kelak, kalau manusia akan mati Kesaktian Bende Akan tampak lima warna Lima warna itu berupa cahaya Semua itu Memperlihatkan dengan jelas dan nyata Untuk wawasan kemauan Kalau memang sentosa dalam budi Dalam mengalahkan Lima pengaruh tergelincirnya Hanyut, sirna, penguasaannya kembali kepada asal yang lama, yaitu diam, berhenti menggoda, seperti saat meditasi masuk ke alam suwung, yang akhirnya sukmanya menjadi suci tanpa terbelenggu oleh hawa empat anasir tadi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sehingga bisa menyatu dengan Gusti Kang Moho Suci. Ini sedikit gambaran tentang Filsafat Aksoro Jowo 20 yang tertulis empat baris dari atas ke bawah. Jika mau belajar dan bisa memaknai isinya, ini yang disebut jagat Rat Sa'isine yang berkembang menjadi ajaran ngelmu sangkan paraning dumadi. Di video part kedua selanjutnya akan Membahas makna dan filsafat dari Sandangan 12 Yang masih erat kaitannya dengan Aksoro Jowo -Mlegno. Para pemirsa yang berbahagia Ini sedikit uraian tentang filsafat Aksoro Jowo 20 Yang menempati empat arah timur, selatan, barat, dan utara Beserta anasir-anasirnya Jangan lupa Anda subscribe dan like Semoga ini menjadi penyemangat kami dalam membawakan ajaran Jawa Kawedar yang melalui channel Jawa Kawedar. Terima kasih. Semoga semua berbahagia, rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi.